Kami menghimbau kepada kita semua, warga Kota Ruteng, warga masyarakat Manggerai, dimanapun berada, untuk setiap hari Sabtu pagi sampai dengan siang, kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita, mengikuti program Sabtu Bersih. <SILENGALAN> Salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh masyarakat Manggarai dimanapun berada, warga Kota Ruteng. Salah satu masalah dan tantangan yang kita hadapi di Manggarai dan terutama di dalam Kota Ruteng selama tahun-tahun terakhir ini adalah kebersihan dan keindahan kota. Kota kita, kabupaten kita berkembang menjadi kota dan kabupaten yang maju, tetapi meninggalkan sampah berserakan di mana-mana. Karena itu, pemerintah kabupaten mengerai mengambil inisiatif untuk melaksanakan program Sabtu Bersih hari Sabtu yang menjadi hari libur kita gunakan untuk keluar dari rumah untuk membersihkan tidak hanya halaman rumah kita tapi juga lingkungan sekitar kita membersihkan jalan raya membersihkan jalan lingkungan membersihkan jalan-jalan kampung kita membersihkan selokan-selokan yang ada di depan rumah kita Empat minggu sudah, kegiatan Sabtu Bersih kita jalankan. Evaluasi kami menunjukkan. Begitu banyak pihak yang telah terlibat. Laki-laki perempuan, orang tua, anak-anak, kaum muda, kaum perempuan. Semua terlibat. Tapi tetap dibutuhkan semakin banyak orang. Terlibat dalam kegiatan ini Karena itu kami menghimbau Pada kita semua Warga Kota Ruteng Warga masyarakat Manggerai Dimanapun berada Untuk setiap hari Sabtu pagi Sampai dengan siang Kita bersama-sama membersihkan lingkungan ini. Mengikuti program Sabtu Bersih Untuk Kota Ruteng yang indah Untuk Kota Ruteng yang Bersih Supaya Kota Ruteng dan Kabupaten Mangerai pada umumnya Menjadi lingkungan yang bersih Lingkungan yang sehat Lingkungan layak Untuk kita tinggali Dan kita diami bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Om Santi Santi Santi Om Salam Kebajikan Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.